Selama tanggal 24 untuk Lestler Lovers dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti be Lovers, Belovers serta Lenslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian di TV yang akan selalu terus mengabarkan informasi terbaru dan pasti kabar bahagia seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar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 kabar yang sangat membahagiakan sekali ya, Alhamdulillah tentunya sudah di tanggal 24 Masya Allah selamat tanggal 24 ya untuk kelihatan selar semuanya selamat tanggal 24 ke-21 Masya Allah Alhamdulillah isi kebahagiaan yang kita rasakan Masya Allah mudah-mudahan para sahabat ya rumah tanggal yasti dan Rizki Bila selalu langgeng selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik dan fans sejatinya juga, fan base-fan base yang luar biasa, semakin kompak dan solid Untuk terus mendukung karya-karya terbaik idola kita Dan kita persahabat ya pastinya Flashback nih, di saat Papa Bilar Dan udah Lesi Kejora saling chattingan Masya Allah, saling balas chat ya Nama kontaknya aja, dulu ini wife, aplikasi love hitam Masya Allah, pokoknya bahagia banget nih yang kita... Rasakan Alhamdulillah yang sudah ke-21 nih di tanggal 24 Masya Allah mudah mudahan langgeng dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Dan di sini kita lihat juga persahabat dari ucapan selamat dari Bunda Lesti ya tuh, Masya Allah selamat tanggal 24 tuh untuk Leslar Dan terima kasih juga nih untuk semuanya selalu tulus mendukung idola kesayangan Mudah-mudahan bersahabatnya tetap semangat, kompak, dan solid untuk terus mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Papa Bilar. Nomor ini pun dari oleh akun sabar dengannya sekeliling seluruh sahabat. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Assalamualaikum, selamat sahur dan selamat tanggal 24 yang ke-21 ya, doa terbaik buat leslarku dan Lesla lover semuanya. Semoga doa baik kita semua diijabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin ya Allah. Kita aminkan persahabatnya doa baik Semoga diijabah dan dikabulkan Dan pastinya banyak sekali doa support dan dukungan yang diberikan Ada komentar dari TwinGirls85 mengatakan Amin ya Allah Semoga Leslar Family dan kita semua sehat panjang umur Berkah rezekinya dan selalu bersama sampai dua nanti Amin Masya Allah banget ya Doa terbaik, doa tulus Diberikan dari para sahabat untuk Semuanya nih, khususnya keluarga Leslar Dan berikutnya bersama kita simak juga di kalimat komentar Ya, ini dari akun Instagram Juaning Sinaneng mengatakan di kolom komentar Waalaikumsalam, selamat semuanya Semoga kakak Bilar dan LST selalu sehat, bahagia, harmonis Selalu dalam mendungan Allah, selamat, sampai janah, amin Masya Allah banget ya, doa-doa baik ini banyak sekali dipanjatkan diberikan untuk Leslar Selanjutnya persahabatan kita simak ya. Ada momen yang sangat luar biasa membuat kita semakin gak sabar menantikan vlog playdate nya dari Bang L. Masya Allah kemarin Baby L ini playdate bareng dengan Baby Amina dan Baby Azam. Ini sih tentunya vlog yang paling ditunggu banget ya. Masya Allah mudah-mudahan secepatnya bisa di up di channel YouTube nya Lesler Entertainment. Karena kita semua makin gak sabar menantikan, menyaksikan BBL Play That bareng dengan Bibi Amina dan Bibi Azam. Doakan selalu terbaik ya untuk Abang L Selanjutnya juga persahabat nih, ada momen spesial nih yang diunggah oleh akun TikTok Natali ya. Ini sih cute banget, beneran kejora. Ini bikin stalfok dengan jogetannya yang semakin asyik nih persahabat ya, menghayati banget nih jogetan dari. Bunda Lesti itu Aduh Masya Allah pokoknya kiut dan sangat sekali sekalinya Bundanya Abang El Semoga selalu sehat selalu bahagia Dan tentunya mendoakan yang terbaik nih Untuk idola kita Dan berikutnya juga Pasti ya kalian bahagia sekali Karena semalam Bunda Lesti selalu menampilkan Selalu menyuguhkan kejutan yang sangat luar biasa di acara festival remedan, karena di setiap penampilan Bunda Lesti telah sangat cantik dan sangat anggun. Ya, masya Allah, apalagi melihat senyumannya bikin adem banget luar biasa. Semoga Bunda Lesti selalu sehat dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan, dan kita lihat juga bersahabat di momen semalam. Budalasi Lesti Gejora ini duet lagi-lagi bareng dengan peserta Ini sih luar biasa Karena Bunda Lesti ini banyak yang mengidolakan Luar biasa banget ya Masya Allah The best banget Untuk kualitas suara persahabat. Jangan dipertanyakan lagi Karena kualitas suara Bunda selalu the best Selalu konsisten Masya Allah Apalagi semalam menyanyikan lagu Nirmala nih, persahabat, ya. Ini kesukaan Mimin juga nih Wow Masya Allah banget kita bangga, kita bahagia sekali punya idola yang sangat luar biasa, multi-talent. Ini sih kebanggaan banget ya. Kita doakan selalu terbaik, jangan henti-henti. Mendoakan Buddha Leslie, Papa Bulu, Keluarga, serta kita semua juga persahabatnya Apapun yang dilakukan, selalu diberikan kemudahan. Amin. Masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana